Terima naik jika Sulawesi bergerak di tiga dengan mas Kamis dan surat detik, Dibasahi di dan Putri Bandarinya Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya saudara Muhammad Mustadi bin Bapak Kasroni. Anda saya nikahkan, saya kawinkan dengan Eka Sulisma Ophira binti Bapak Sari. Yang mana Bapak Syairi telah mewakilkan kepada saya dengan Mas Gawin. Seberangkat ala sholat di bayar Tunai. Saya terima nikahnya, 3 sulit mafiroh di Bapak Syairi dengan Mas Gawin setelah sholat di Tunai. Kalau biru dengan sabun mereka Muhammad resmi menggait bau Kalau <rewrite> <más celular> Banyak kegiatan nama Muhammad salawat dan duji Nabiha min jamil hawali wal aba wa taq dilana biha jamil hajat paling sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina khalid bin fi ummudima wa salat wa fi akhirih hasan subhana rabbika rabbil amma yasibun wa salamun alal mursalin rabbil alamin alfa